Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, di channel Fahmi Agia. <tuh> Oke, hari ini saya membuat video mau berbagi ya kepada teman-teman semuanya yang ditolak monetisasi dan yang udah di-smot pun uh, mungkin karena apa konten yang berulang ya karena konten berulang bahkan ada yang video sendiri pun kadang dikenakan konten berulang nah kali ini saya mau berbagi gimana caranya dimonetisasi kembali sama YouTube ya sudah mengajukan beberapa kali tapi tetap ditolak dikarenakan kebanyakan konten berulang nah bagaimana caranya Uh, supaya diterima monetisasi sama pihak Youtube. Sama tim Youtube. Seperti ini uh, caranya teman-teman. Uh, sebelumnya videonya jangan dihapus ya. Ada mungkin view-nya teman-teman uh, melebihi 10000 Itu jangan dihapus ya videonya. Nah caranya seperti ini teman-teman. Uh, cara uh, mengedit video supaya... Diterima Monetisasi lagi ya Oke ikuti langkah-langkahnya teman-teman Kita perhatikan ya Nah dari sini kita lihat Teman-teman Ini cara ngedit Video ya Yang monetisasi youtube nya Ditolak mungkin ada video reupload upload nah, Caranya Seperti ini teman-teman Kita buka YouTube studio ya versi web bukan dari aplikasi dari YouTube studio kita lihat konten kita mana yang merupakan konten yang reupload dan di sini video ini saya sudah saya blur ya sudah saya blur dan sekarang saya mau kasih musiknya dikarenakan kalau kita blur saja juga tidak apa juga tidak uh, normal ya jadi kita harus kasih musiknya karena video yang saya edit ini berdurasi satu jam ya jadi saya uh, ada mem memakai uh, banyak musik yang disediakan oleh partner YouTube ya ini saya edit videonya satu persatu saya carikan musiknya Nah setelah itu kita geserkan pelan-pelan ya seperti ini uh, kita kasih selang sedikit itu biar enggak putus suara musiknya nanti ya eh uh, kita pilih lagi musik. Ini musiknya musik yang lebih dari 5 menit yang saya tambahkan. Seterusnya kita pilih lagi musiknya. Seperti itu kita geserkan. Kita geserkan musiknya sampai penuh ya. Kita setelkan sampai penuh. Dan ini sudah hampir penuh ya teman-teman ya Oke Setelah itu kita cari lagi Pokoknya kalau musiknya yang 10 menit bisa dicarikan um, Eh sorry kalau videonya yang 10 menit boleh dicarikan musik yang 10 menit Jadi biar langsung penuh ya seperti ini kita geserkan sampai full dan di sini sudah full ya Oke, kita lihat lagi teman-teman. Setelah itu, ini kita hapus saja karena sudah melebihi setelah penuh kita edit setelah itu kita klik simpan seperti ini nanti munculnya seperti ini dan setelah kita simpan tampilannya video sedang diproses jadi kita kalau videonya panjang minimal harus nunggu satu hari kerja ya Nah se selain kita ngedit e, musik atau kita blur videonya Juga kita harus ngedit deskripsinya sama judulnya Judul juga harus mengikuti seperti judul video ya teman-teman Kita harus mengedit judul sama juga deskripsinya Dan di sini saya judulnya kasih lagu barat terbagus dan uh, judulnya juga saya kasih lagu barat yang viral yang bagus ya Ya terserah teman-teman pokoknya deskripsinya mengikuti uh, judul boleh uh, seperti judul yang teman-teman yang pilihkan saat Teman-teman pakai musiknya, boleh juga. Seperti ini. Dan di sini saya juga berubahkan di playlistnya. Juga saya tambahkan dimasukin playlist video blur ya. Jadi playlistnya sudah saya buat untuk video blur. Seperti ini teman-teman. Kita lihat. Setelah itu kita simpan lagi. Setelah kita simpan, kita tunggu beberapa saat. Oke, perubahan disimpan, dan kita saya kasih dari awal nih, teman-teman. Nah, seperti ini video yang sudah saya blur. Sebentar lagi, saya akan mencontohkan video cara blur videonya seperti apa. Nah, seperti ini. Ini video ini sudah saya edit terlebih dahulu, ya. Sudah kayak saya kasih judul dan deskripsinya. Dan di sini saya mau contohkan cara blur video. Kita pilih dari editor. Kalau kita mau ngasihkan musik, kita pilih tambahkan di musiknya, tekan edit. Tapi kalau kita mau blur videonya, tekan tambah blur. Habis itu, buat kostum. Tekan, tetapkan di posisi blur ya teman-teman. Jangan lupa seperti ini. Oke. Okay. Setelah itu, kita memperbesarkan kiri-kanannya. Kita penuhkan layarnya seperti itu. Terus, kita penuhkan dulu layarnya. Dan di sini... Kalau dari laptop ini bisa ditarik langsung ya ke kiri ya teman-teman ya. Kalau dari laptop seperti itu. ya Seperti itu teman-teman. Ditarik aja. Sampai muncul tanda panah itu. Tetapi kalau dari handphone ataupun dari Android. Dia harus mengikuti berapa menit videonya. Setelah itu kita ketik di atas itu. Contohnya 10 menit. Nah, 10 menit 02 di situ 03 dan di sini kita buat 01. Kita kasih jeda 2 2 detik ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau dari HP Android, kalau dari komputer ataupun laptop tidak perlu ketik itu. Cukup kita tarikkan saja dari kiri ke kanan ya teman-teman ya. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salam sukses. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.